bersama lagi dengan kak Ena ibadah online kita hari ini kak Ena harap adik-adik semua tidak bosan ya walaupun kita masih ibadah online kak Ena yakin dan percaya bahwa semangat kita untuk menguji Tuhan untuk menyembah Tuhan tidak akan berkurang. Amin. Adik-adik mari siapkan diri kita akan memulai ibadah online kita dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari adik-adik kita -adik, angkat tutup mata, kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan dan bersyukur atas berkat Tuhan yang terus berlimpah di dalam kehidupan kami semuanya hanya oleh karena hati Tuhan, yang baik saat ini kami memulai barang lain kami Tuhan layakkanlah kami agar kami layak menguji menyembah Tuhan dan biarlah lebih sedih ujian kami bahan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir terserahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, telah syukur kepada Amin. Amin Adik-adik. Saatnya kita akan memuji Tuhan. Adik-adik ikutilah lagu di bawah ini ya. Silakan memuji Tuhan. Pasti kita bisa Adik-adik saatnya kita akan Mau mendengarkan firman Tuhan Dan sebelumnya kita akan Menyanyikan satu lagu ujian Dengan judul Firmanmu ada di hatiku. silakan adik-adik benar-benar firman tuhan kita akan berdoa dulu ya, adik. -adik. Ayo itu karena kita berdoa. Father, we give thanks, we are praising them, and now I will read them listening your word. God, lead me so I can focus on reading and listening your word. Hallelujah, Amen. Adik-adik, mari mendengarkan firman tuhan. Adik-adik tidak menceritakan firman tuhan mencerita hari ini yaitu. Aku bergembira karena bersama Tuhan Yesus Adik-adik, sebelum Karina bercerita Enak mau tanya adik-adik semua Bagaimana perasaan adik-adik selama beberapa bulan di rumah? Adik, adik siapa yang merasa sedih? Siapa yang udah merasa bosan di rumah? Siapa yang merasa bahagia? Wah, ada yang sedih, ada yang galau, ada juga yang udah mulai ya di rumah karena udah lama nggak keluar, udah lama nggak jalan-jalan, udah kangen teman-teman sekolah. Nah, ada juga nih yang bahagia, pasti nih karena ada waktu bersama dengan Papa dan Mama, ada waktu juga udah main gadget lama, bahkan ada kesempatan makan gadget banyak. Wah, pasti ya, ya. adik kita akan mengalami hal-hal seperti itu Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita Dari Amsal pasal 17 ayat 22 Adik-adik mari buka Alkitabnya. Kita akan dibaca secara bersama-sama Beginilah firman Tuhan Hati yang gembira adalah obat yang menurut Tetapi semangat yang patah mengeringkan pulang jadi, artinya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita supaya tetap bergembira. Kegembiraan yang berasal dari hati sangat bermanfaat, bahkan mampu berfungsi sebagai obat yang manjur, adik-adik. dalam aksal nomor 13 ayat akan hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Wah luar biasa ya, adik. -adi. Dengan hati gembira ada kebahagiaan. Ada sukacita dan ada juga kedamaian di dalam hati Sebaliknya, semangat yang patah memberikan pulang Kesedihan, kecemasan, bahkan ketakutan Jika dibiarkan begitu saja, akan kita kehilangan sukacita Dan kita mudah diserap penyakit di bagian Hanya firman Tuhan hari ini mendapatkan kita Supaya kita tetap berbeda Adik-adik, perlu juga kita ketahui bahwa hati yang gembira adalah berkat daripada pada Tuhan. Sukacita yang sejati itu berasal dari pada Tuhan, bukan dari keadaan kita atau kondisi kita saat ini. Bahkan banyak di tengah-tengah pandemi Covid-19 saat ini adik-adik banyak yang bilang sukacitanya. Itu firman Tuhan hari ini teman-teman dan kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Adik-adik, mari kita akan memancarkan senyum bahagia kita Mari kita menjadi dekat bagi orang lain Terlebih di tengah juga keluarga kita Mari kita menggunakan sikap Bahwa kita bisa melewati setiap keadaan atau kondisi kita itu Dengan penuh kebahagiaan Karena kita bersama Yesus Ada bagaimana agar kita tetap uh, bergembira Yaitu dengan mencintai firman Tuhan dan melakukan pilihan firman Tuhan Jadi demikian firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati Adik-adik kita akan mengakhiri bagi kita dan kita akan membentuk dalam doa Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah bersama dengan kami dari awal mulai ibadah kami. Yang pertengahan hingga sampai selesai, Anda Bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus bersama dengan kami. Tuhan, biarlah setiap ujian kami hari ini menjadi orang yang banyak. Nama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar dalam menjadi kekuatan kami, dan kami juga akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran Firman Tuhan. Tuhan, Tuhan ajarlah kami agar kami tetap. Memiliki hati yang gembira, apapun kondisi kami saat ini, karena kami bersama dengan Yesus. Apa yang baik, biarlah firman Bertumbuh di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, kami dan berkelakuan Tuhan. Tuhan terus yang akan uh, memulihkan bangsa dan negara kami, Biar bangsa negara kami benar-benar pulih, dan biarlah juga Tuhan kami sebagai masyarakat uh, Indonesia dan tunduk kepada pemerintah agar kami tetap saling bekerja sama Tuhan untuk melawan covid 19 ini yang baik inilah kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Tuhan pimpinlah kami Tuhan serta kehidupan kami dalam nama Yesus kami telah baru kami bersyukur kalau amin